قولا يا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على Faqala nabi hasanati Abi Bakar. hasanati api Bakar. Jibril di woy oh, ko lah orang, woy kurang level jadi tiba-tiba sampe ngono, aku cek kalah dia ngelakuin, nah aku mustafa, kena jelas bapet Delok sering tanya yav, ya apa mustafa, kan mazlom itu dur wong nak didolime, aku pangkatnya muda tapi aku nandolim ngomong kenyataan aku nandolim, aku ngomong-ngomong Eh, enak macam di dalam. Saya juga tak jadi topi Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama yang mentradisikan sesuatu itu harus realistis. ini santri-santri husyuk itu ya juga belajar Misalnya di lalu Umayyah. Mergannya apa di Umayyah. Mergo je budak, budak Umayyah. Wong budakku orang nurut aku. Mana tak seksa? Sabu ughilal mau meni ahat ahat ahat. Abi abu bakar ya realistis, sholat di dongak, noda di wacan, Kadang-kadang ya saya realistis. Um karwan ngono di wacan, nawa hizib, wacan asalawat naria. Oh perhubungan, emang naria, seneng nabi, rasa gunung-gunung, nanane-aneh. Abu bakar realistis, umaya. Kau isu buat seks, aku merasa dia, berarti budakku kan menurut aku, lana tak tahu ku Ya aku responnya semua semua tukaku, itu aku. Faham ya? Itu realistis. Jadi soalnya jadi Mustafa, wes di sini loh dia boleh rapi, wes terapi rasa boleh dua, iswain, solusi solution, ono, iswain, loh musuh rasa. Malah aku hari malah aku kerukuk kayak pegatan, malah repot. <laughs> <laughs> ya sama seperti itu, ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal, bahkan Yunan saya kadang terjadi kristenisasi karena apa? karena uang. sebenarnya solusi realnya adalah anda kan yang merumah uang sholeh ya akan jadi so uang masalah. masalahnya masalah uang masalah nopo dicukupi masalah nopo? Hmm. lagi lagi ilmunya bakar mirip umar problem itu diselesaikan no, sesuai konteksnya kalau orang itu ikut orang fase karena nyari uang ya coba lagi diikutkan orang sholeh yang sholehnya juga memfasilitasi memfasilitasi nopo? uang. Nah, ini dulu, malah ini karena itu seperti itu. Salah mau melarat gak mondo bergoreng oleh duit nih Batam terus kartu ternakan bergoreng orang solat yang nampung coba kalau orang solat nampung si pondok nulis melakuk melakuk nih surta keior acar das gak bapak ibu Mbak Iin nggak ada masalah tapi kan di tiwong no. solah di didiak dan dididik seneng pengiran mana elai elai wong solah udah tiba dengno fasek tak valen nih elai elai wong solah udah tiba dengno tiang dulu masih aku udah tiba ya udah aku bakar susah kan mau Abu Bakar tahu betul, Rasulullah itu butuh uang banyak nah, Abu Bakar punya uang miliar, kan? Nah, kalau kita oh setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar miliar ada kan? oh, gagang sampai sejam Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan dari Rasulullah Duit itu, termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak Mereka ada yang Bilal Sehingga Umar tidak Bilal, Bilal, sayidina. Abu Bakar sayyidina. Bakar itu luar biasa, Yonah nah macam-macam luar biasa. Jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu dari Abu Bakar, kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Syekhnal Osman. Karena tadi lagi lagi, -lagi kerajaan kedzaliman ini bisa bangkit karena uang. Coba tram menang ya karena uangnya banyak. Dia bisa jual lasik, Amerika orang sugap dia wong udak didol. Judi semuanya menghasilkan uang. Dan jadi kuat. Kita sing soalnya tasbih ini <risas> Tidak, tapi apapun itu, oke okay lah. Kita tidak kaya karena jualan tasbih. Tapi kita ini harus butuh uang. Caranya BII Iku mau kona anak harus rasu kek butuh kona Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih, bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10 ribu itu banyak. Punya uang 200 ribu itu banyak, 1 juta banyak. Barokahnya menganggap banyak satu juta itu disodakokan 200.000 ribu, tidak masalah, karena menganggap banyak. Tawarannya, meruak nontonan beneran sesat teman-teman. Saya punya uang satu juta, karena saya menganggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya akhirnya, tak sodakokan 200.000 Itu kan berarti berapa persen, coba? 20 persen, itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak enggak? Oh, banyak sekali. Orang kapitalis paling berani sodakokan 0,0 persen, safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1 Cobaan anak Islam seandunya, tiap di duit 1 juta itu sudah kos 10% -nya. Tiap 1 juta sudah kos 100. Tali uang Islam Indonesia misalnya 2 juta orang. Itu sudah miliatan, mungkin triliunan. Masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump. Ini nanti kalau hitung. Kalau ini Orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta. 150 juta urunan ratus ribu. Itu duit Trump saja saya menghitungnya berpengar dengan Mustafa Raiso, saya harus tidak jamin kalau saya berpengar satu sekat juta saya <SILENCIO> <SILENCIO> tidak paham-paham saya <SILENCIO> tidak pencet saya <SILENCIO> oleh saya <semeng> aku tenangan saya <SILENCIO> berpengar artinya masih bisa diilmongi untuk menandingi banyaknya uangnya meraih tapi kita ini bodoh sekali karena kita ini sekali miskin tuh toma didek sa sa satu seowu, didik sa juta nrosom melarat, rawong didek satu miliar kepunyaan di DKI sehingga didek satu jauh rawong didek satu juta kepunyaan DKI itu pecundang makanya toma itu kasus tenang toma aduh nobo kasus ngan gua sering didek didek santri gua gua rawong melarat begitu juga <tuh>. benti yo karena gua ngaji bapak pom nak ngaji bab bahl tersangkane wong sugih wae elek wong sugih mergo medit nek bab tomak tersangkane wong melarat, bergol larat ora oleh arep-arep donyane wong suh la yo ngaji nak bab tomak tersangkane sapa so. jis berarti sepeda motor ping disilai rapen de mobil ping disilai ayo nak ngko ngaji bab tomak tersangkane sob, wong larat nak bab bahl tersangkane wong suh ta kok yo kare bab ngaji opo Lanajenan melanggung juga belum larat. ya tak wae coba peluruh bareng. tidak, saya lagi hitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan keluarga Coba sekarang hitung saja, taruh saja saya. Saya itu aset saya, misalnya taruh saja uang ke saya itu misalnya 10 juta, misalnya 10 juta. bagus ya gede, bos. aku kan sanggup, berong, bos. Tahu kalau udah aku satu saya uji lanjut. Bener apa nyontoh kode satu sampai aku, tapi pun kaget oh. <laughs> kalau satu orang alim saja, misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta barokah saya punya uang cash aku punya bujo tak digali duit bronjo aman, ibu tak digali duit aman, terus saya ngajar di sini barokahnya saya ikhlas dan tidak tomah, uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini sehingga murid ratusan Rasa bubar, khas kualitasnya begitu, seudron sini faham ya? Artinya, kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat seperti itu. Problemnya kita ini tidak soleh kan? Saya ulangi lagi, problemnya itu tidak. Pulau Nuna tadi istikharah, tapi Pengerani kisahnya tak kualistik horor. Orang tidak mati karena kelaparan di Indonesia, baru kaya umrah, atau baru kaya umrah. Membuat lingkungan sama itu yakin. Misalnya ada orang miskin tukang becak, tidak punya beras, anaknya loro. Dia pasti utang tukang becak yang sama Atau konconen melarat yang sama hmm. Yuk ya, mau diutangi beras rong kilo, kadang 2,10 aja Gak mungkin mau melarat ke utang isop kala Dari ini fair saja Gak mungkin utang aku Rizal. Aku ke utang bongsu gay mungkin gak sesaris mobil Utang gue aksesoris soma Tapi nak utangnya mau melarat Ikut misalnya Anak Elora nemen utang Betang sih melarat Simcue be, emosak juga ditangi rongga Tukang becak utang tambak tukang becak juga mantap. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang harusnya mati karena nggak makan karena dikonco odum naratif. Lu klonan nanti melarat Lu klonan zaman merantau Lu klon melarat, santri saya klon tim naratif. Lu klon tim naratif. Lu klon tim Lu klon tim naratif. Lu klon kilo naratif. Lu klon tim naratif. Lu klon tim naratif. Lu klon tim naratif. Lu artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama, syaratnya so, tapi nak singkirin larat medit bisa, aku diemut sakilo, nak ngakekui rantai, nah, ini musibah, ini disebut kadal fakru ayakuna, kufron, uang fakir apa ngamal, seng momentu suaraku gara-gara dini dewe fakireu seng kadal fakru ayakuna kufron, gak ngamal kan? Famsi kalau maksudnya karena mustafa beruken paling potensi lebih suaranya karena setiap utang mesti dramatis Wong menarik utang dramatis anak lorok makan nah, utangnya juga agak dramatis omaya sapi kodomitra mitranya. Aku, aku, aku utang duit, aku ningkat katomah aku utang duit, aku tukuh inova, aku tukuh alpat kan semuanya tidak kebutuhan pokok ya tetap ibadah, jadi nuluk uang tetap ibadah tapi ini sama asing taruhannya nyawa tinggi mana coba artinya gini, orang islam yang kalah kaya dengan non muslim itu masih bisa memanfaatkan energi melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat lalu disini disebut mukhsinin usopo dawi Allah mukhsinin ku al-ladhina yunfiqu nafisarrok wadderrok orang yang ngelakoni infak, cek fisarrok cek waktu longgar wadderrok cek waktu sumpek tapi gara-gara ilmu fikih yang dipelajari tiang-tiang itu -tiang, kan wong orang yang melajari, kadang kan ngomong orang yang mengatasi ini rapati api karena pekerja itu ada wajib sodakon, APDW butuh, orang-orang wajib zakat Jadi, akhirnya orang-orang dididik agar orang-orang ada perasaan, ya ibu? itu ya, rusak meskipun kita sepakat lah, zakat mal itu ya setahun sekali, dua persen setengah tapi sebetulnya tiap orang punya uang satu miliar itu tidak ada pengeran Mau 1000 persen, kalau 10 persen, 5 aja, sudah luar biasa. Ya, gue hitung lah, rata-rata mau melarat, saya Indonesia, misalnya nih, melarat, tau raya, raro, Tapi rata-rata penghasilannya kan, misalnya, 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, 30 pangeran, 1000. Dan hebatnya corok corak anjing nabi, 30 pangeran, 100 juta pangeran, 100 juta pangeran, 100 juta pangeran, anak juta pangeran, Nah bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam itu didiahe kate Ya Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar iso nantang kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Samsa embargo. Akhirnya orang kafir ra berkutik, mergo Abu Bakar. Yo barokah Sugih tatah maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. Lah saiki ku orang ora nang Abu Bakar. Ya ora apa-apa man yen ora sohabat, ki rasa nelu. Kok malah dicita-cita koyo Abu Bakar, kowe iku sapa? Wis pokoke crito ngono ae rasa dicita-cita. seneng senengane kok sombong lho. Ora dulu Abu Bakar kok. Abu Bakar bam Dilingi-ilingi. Mohon itu periode. Tapi setelah Rasulullah wafat, Maka intakol ala, intakol ala Abu Bakar, be Umar nak cara berpikir publik itu bagus, Umar. Secara umar bagus, Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat dengan Allah itu bagus, Abu Bakar. Itu maksudnya yang menghentikan ini tidak saya. Semua ulama sepakat seperti itu. Misalnya begini. Hubungan dengan Allah. Abu Bakar jadi kualitasnya apa tenan Nah Umar itu ya orang ramai ini redok bareng. Kadang -kadang. <laughs> Bisa begini, Abu Bakar itu ya mereka mencet, ikhtikaf. Menang, Pak, itu. Ikhtikaf itu, kok. Menang, itu. Aku ingin berkaji Bapak Keren. Aku nak wiridan Ini pengheran, maksudnya. Ini pangeran kok menengah itu maksudnya. Jawabnya masuk akal. Innaladziu najihi yasma'uni. Innaladziu najihi yasma'uni. Tiang yang aku suhuni, aku lojak munajan pun pireng. Lalu apa aku banter-baner. Mungus pireng, kok. banter Nah Umar kok, wah ini udah lho Ramen Herakawa Pernah nggak ini Abi siapa nih Umar Loh <SILENCIO> kok banter, bangetan nggak untuk Makanya artinya gini Gak mungkin kualitasnya Umar nyalain Pak Abu Bakar Ya jawaban ngunung itu rayon langit Bumi tuh Nah Nah melane, Abi Abu Bakar api Umar segitu ditulis segara rabar Ikut mau si dibanding api perkarane glayore aku niku mawon. Sak iki yo. Ka level tenan napa? Koy aku lho saya Gus kowe kok mulang sak itung. Mulangku nasrul ilmi. Nek wong ngerti almunen nabiku gak gampang tergoda ngene ngene. Mulangku laketono ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kan kualitasnya apan Pak Ustaz. Napa ngaji? Mbang teng omahe nganggur Gus. Muluk kan to. Kan parah tenan kok. Dati <tik> Abu Bakar nak wiridan dan Mendel. nanti ditakoki iya, Rasulullah. Tapi wong um, pengiran kadung seneng, ya. ambek Abu Bakar ki seneng, Bi Umar. Pesona ayat itu, wala tadzari fi salati ka wala tu khawfit fiha waqtali fi dalika. Sakina. Sing lonye te banget lonye, sing banter te banget banter. Akhirnya fa ayat iku turun, Rasulullah marane Abu Bakar, ya Ababakrin. Udah no sidik suara. marani Umar dono sithik. <tik> Jadi, si juga dong no? <tuk> Tapi, Nak, gak jawabannya ku kualitas ilmiahnya Langit B2 men? Kenapa, marco bukan ter? Beneran ngantuk? <tuk> <tuk> kenapa, jawabannya um, kok puas? Nong Abu Bakar, kenapa kalau kok lon-lon? Cini? No? Ya, semauni, singkul omuna Jati pun pi. cari malaikat Jibril, jadi sifati Abu Bakar, jibril Umar, Hasanatun, Min Hasanati, Apiba. Umar sing apike ngono iku ora ana dibanding hasanai sinten. Izatul dunyabil wa izzul akhirati bisolihil amal. Izatul dunyate muliane ning donya yo fil mal, yo duwe dunya. Amane ning dunyane sing gagah ya sing duwe iku. Se rada dunyane tersusuk amustofa ferake. Iku ora duwe yo gaul meneh. Endene nome tres. Saiki jadi-jadi tok ana fiksen lak wah, oh, pola meneh <laughs> dari Sopo gak eh, jajel tapi, mus <laughs> tak kone dorunan pitu Popo wah, mesti gaal tapi sengurunan ya doso sampai-sampai khusus kok di pola meneh doso oh, jari musopo orang doso jadi Izu dunia mm -hmm mah jenenge dunya mulyane lan lawa lawaizul akhirati utawi kemulyanane akhirat ubi sholihil amal iklan ngamal sing soleh aja so, dunya sira duwe kebanggaan akhirate mana tekor. Maneh seramoyo dunya mulio akhiran akhirat. Mulo akhirat ubi sholihil. ini nah. termasuk solihil amal pemikiran besar wae kados Abu Bakar Umar. Mbon anjenan ngandelku. Kulo nate belajar perang tabu Nggih kulo nate belajar perang tabu ku detek. Bahkan kulo nu belajar sahabat-sahabat sing di bahas Quran jiwa pulau balai saya saiki wong indonesia sing islam ku anggap ae 150 juta indonesia wis sampe benerna 90% nomor 99 birong 80 80 birogo cistik teman nah 80 biro Kang 89 apa 80 pas enggak ya, misalnya 80 saja 80% kalau orang indonesia itu berapa juta karena itu ada 200 200 juta, sekarang 200 juta itu urunan. Misal satu saya, urana. Misal saya sing larat, satu satu saya suka. Sebenarnya satu saya suka. sing melarat saya suka. Sebenarnya triliun apa miliar? triliun satu lebih kaya ketimbang satu orang suka. dan satu oh, saya suka. Sebenarnya satu saya di Sebenarnya satu saya suka. Sebenarnya satu saya suka. Sebenarnya satu Gosak duri cuma yakin. <tuk> <tuk> Nda artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen. Mari Wong Kafir juga. Mari Wong Fasek juga. Uangnya tidak terki, terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu. sing melaarat belas, sudah kok. Orang itu dikumpul Muir. Orang Saudara kau Mustofa ya, bapak Langgari. Enggak saudara kau Rukin juga ya bapak komunitas. Si saudara Koko. Be. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Pam singgul maksud. Mereka anti koordinasi. Orang dua malah lah pikiranewang macam-macam. Agar muncul korupsi juga macam-macam. Nah itu pemikiran besar koyok. Sing contoh, orang no Abi tabu. ini perang Tabun. Perang Tabun kulo jepal sejarah. Syaidina se Utsmani kulo uron, saya udinat. Sai ki sak dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar anggapnya 4000 gram. 4000 gram coba kalau sak gramnya Rp400.000. Berapa miliar? Pirang miliar? Sopo sing ngitung? Ojom sofa tapi sopo? Ono oh, 16 miliar. 16 ya? Mergi kalau nating ngitung, Gus. Wancane ulama dadi tak itu. 16 miliar. Ijek nyumbang unta 100. Unta gawe rega Rp30 juta. Ping 100 pirang, 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. Oke, itu disepakati sejarah amal Sidina Utsman bin Affan. Ono matur ya Rasulullah tadi malam saya kerja, mendapat upah 2 kilo. Sing hadza untuk jenengan yang satunya tak simpen untuk keluarga saya. Nabi numpuk, kurma sa gini. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Taruh saja sekarang perang takdaku. Wong Islam Sing itu 10 ribu. Aku jailing. Wong Islam Sing Mela ribu. kali satu kilo. 10 ribu kali satu kilo. 10, 10, itu berapa 10.000 kali satu ribu ribu 10000 kali 10000 Rp100.000.000 Akhirnya baru kayak orang melarat urun Uang yang dari Sayyidina Utsman orang biayai makannya orang melarat-melarat Mereka membiayai dirinya sendiri Coba kalau orang melarat-melarat itu mergo melarat ke urun Akhirnya uang yang tersimpan dari Usman raiso gue ku alat senjata, tapi gue biayai konsumsi sing melarat. Faham sih gue maksud? Faham ya? Waduh misalnya aku di jamaah sewu misalnya pengajian, misalnya sing sugeh urun 1 juta, sing setengah sugeh lima ngatus sewu, sing sugeh merde trong sewu, hasil terusual hasil kumpul sepuluh juta, sepuluh juta sing sewu melarat, urunan lima ngatus KB minimal mangan jajani dewi, gue seneki dewi kan akhirnya uang yang terkumpul itu orang gue biaya konsumsi, isogu tuku kitab atau gue apa sih penting tapi baru kayak uang melarat rawuh, nah, akhirnya uang yang ngumpul kan tigo kon, <SILENCIO> tapi keranjangnya mau melarat lebih, mau ngiling notron, melarat itu saya ke apa maksudnya, nam melarat akhirnya dalam perang Tabut itu apa, uang dari Utsmaniyah utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya, bahkan Masyur itu sampai onom melarat, waktu melaratnya misale Mustafa berukin misale loh nyata ter. Misalnya, Gokur Moloro loh dimud. Mus, mus, mus. Disilahkan kancangnya dimud. Terus kalau santri yang marat join apa, rokok. Tapi kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Karena uang besar ini di, so dipakai apa? Biaya yang lebih penting. Dan saya ngomong-ngomong Islam ini kayak apa? tetep. Uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump, dari uang Singapura, rongatus juta uang. Iku nak urunain, mau rongatus saya ulah. Nak misalnya Sing Singugeh urun, misalnya Abu Buzal Bakhir urunin setengah miliar, jika setengah miliar Sing Singugeh saya urugen satu juta lah, misalnya macam-macam. Saya aku biruken tuh, urunan kaya apa kaya? Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereka. Lagu jenih solihil amal kayak yang dilakukan Nabi di perang Tabuk, seng melerat pun membiayai dirinya sendiri. Sampai dari asbabinuzul wamin humayyalmi zulkafis sodaqoh. Karena ada ada orang sahabat sodaqoh hanya 2 kilo terus dijibir beumunafek. Inna wuhalanggonion anhaja awal rabu tos sodaqoh kok musa mono. Tapi Allah seneng senengnya itu mah uang melerat isongilangi tomae dan tidak jadi beban neng perang mereka membiayai dirinya. Anu aku senang, kau ngaji modal kemarin, senang. Mas, ngaji duit sama gue, gue pasti istirahat. Maaraku gue, gue sampai, gue suka perang tabuk Gue asing suka, yo nego sate, gue nih pak mias, gue asing uli, gue nih, Gue anggap perang tabuk kecil. Marco sekali si suka urunan, si marato. Orangnya juga gede, gue juga konsumsi. Konsumsi, konsumsi, konsumsi, konsumsi, konsumsi, konsumsi, konsumsi, konsumsi, konsumsi, <Shell> Deni <Jadini normalzione> <saya> uang soleh tapi tak nge-meleh, tapi jenggih musofa aku tolong. Nah aku kan guru nih, mesti Deni itu. Nera guru, nera ola. Nah aku cuma ngangkul jenggih loh, jadi aku ber. <hapirradak> jenggih uang paling tak kasih, paling tak hormati, nang ditiru noy. Nak ajar nabi surabowo, nabi nabi anu aku. Jadi, orang itu mikir, ya mengenai kulusan, jenis itu tidak ada tulama, yang mengenai uang orang yang rakyat ngaji, orang Islam islammu kalah biaya, non musim itu uangnya banyak. Kita ini tidak kaya raya, kalau mau, hmm. kalau mau dengan kesalian kita ini, kita kaya. Bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun. Bertahan sampai sekarang. Kita tidak punya uang melimpah. Di PBNU ini udah ada uang melimpah. Di MUI tidak ada uang melimpah. tiba semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya orang suga di kampung-kampung mesti tahu wakof tanah paling gak tahu salam template kiai ini akhirnya kia ini di ketahanan hidup mergaul sing suga salam template mesti di tanah mergaulah wakof meskipun nanti ini sampai mati wakof ini kurang masalah bisa sampai mati matilah sementing akhirnya wakof untuk ustad-ustad misalnya kumpulan orang-orang urunan di mustofa bebe sebelah. paham ya ngerufe urung terong semua walhasil akhirnya bertahan Coba baru kanya Islam berdan sampai sekarang karena uang melimpah apa karena kesadaran per individu coba. kesadaran individu. makanya nanti uang alim gak duskulau rapati organisasi, karena nanti semua uang ini mau dihimpun benar. Organisasi sekarang kan uang gumpal di luar terus lagi dibagi. Nah kulo rasrah kepikiran gue, oke ya dilakoni langsung sih masalah, masalah. Meskipun kulo ya nanti organisasi, tapi kulo ngerti itu ngitungan. Iya kayak zaman Nabi, kalau uang gak korma. Diaturun nabi sekalau dewi mau ke pangan, bikin jamu, monoseng, gowudis. Akhirnya banyak orang wong gowo kuda mau si toh, kanjani muru. Mau gentinan, aku yang numpak enak gentinan. Yo, gentinan. Fakunah nata aku bu alal bairwan, nata aku bu alal faros. Kita akhirnya tidak punya jaran semuanya gente. Tim saliruken apa ini? kan jauh sekali. Perang gatil usroh kari sekoran. Perang tabukku, perang nabo dhatil usroh. Perang paling sulit. Itu misalnya ruken numpak rong kilo. Beriku Mustafa. Iya semua lu gentinan. Saking kepingin mereka di solusi sendiri nggak jadi beban bagi uang besar sing peralatan per. Lalu per. disebut laperta baqawu alam nabi Wal hijri nawal an soril ladina tabaqahu atil usrah nimpa di makat esy buku lubufariqum sumataba ali indahubim roofra. Tadi sampai seperti ini Jadi mangan corong tasawob tobatu kau pengiran sumataba wali. Jadi rumah noten ya. Jadi ande kan kalau itu malai gitu. Pok bayai bayai bayaku ikut yakin, anu yakin. Bayaku kalau bayar jenengan ikut yakin, anu yakin, yakin, yakin, yakin. Bahwa kita ini butuh pemikiran besar sing di daun Abu Bakar, dia butuh pemikiran besar sing di daunas inter Syidina. Jadi gaji sholai, ini wong solah kok lah saya ini pikir uang bertahan jadi mer berarti mergono keputusan takmir berarti digaji kadang nih orang singgih fakta protes mau diwakang lah teh uang eslas kesini ini, kau gue rawuh, kau gue ngalem aku rasa kecangkeman menang, lho. untung aku terkenal ngalim, berarti rapati kakean konflik, mana tak manfaat no terkenal ngalim, kadang tak manfaat no, perkarane nol kecangkeman ngomong mereka, nah Mustafa putus to no. tukaran terus ini. <laughs> jadi ratau putus. Panjenengane nate ra ono sing gue kuwi tidak dinakno konflik kuwi terus putus yo tadi karepot-repot Perkara pikiran lu sederhana nak lonte penyanyi-penyanyi sing nyun sewu sing blodor-blodor nganti bertahan mergo sing gaji mosok sing saleh gugur hanya karena wong sekililinge <tuh> Tapi sing dilomani ojo ya terus tomat misale merbot ya kok pindho kono alpat kan yo ya aneh kan entuk <tuh> ono Innova kok alasan aku kerjo ning yo.